Hai teman-teman jumpa lagi bersama saya di Yulian di sini di channel kesayangan kalian tentunya Oh ya yeah. kali ini kita akan membahas gestur-gestur yang ada di Xiaomi Apakah itu Oh ya yeah. gestur tersendiri itu memudahkan kita untuk beraktivitas atau berselancar di handphone atau di smartphone kalian pengen tahu seperti apa gesturnya Simak video ini selengkapnya Aits, intro dulu dong Membuka panel notifikasi Pada umumnya, kalian akan seret dari atas layar ke bawah Untuk membuka panel notifikasi Tapi di Xiaomi, kalian bisa dari tengah layar kiri atau kanan Kemudian seret ke bawah itu akan membuka panel notifikasi, membuka berita terbaru dari homepage. Kalian biasanya masuk ke browser, kemudian berita terbaru itu sangat ribet. Cara cepatnya, swipe dari kiri ke kanan di layar seperti ini. Maka, berita-berita yang kalian ikuti akan tampil langsung. Melakukan screenshot biasanya. Kalian perlu membuka panel notifikasi dan klik ikon screenshot di sini. itu akan melakukan screenshot. Tapi menurut saya itu kelamaan, di gestur Xiaomi, kalian cukup geser tiga jari dari atas ke bawah, dia akan langsung melakukan screenshot, seperti ini. Membuka browser bawaan Biasanya, kalian kalau mau browsing di internet, kalian akan membuka browser dan harus mencari browser. Untuk cara cepatnya, cukup swipe dari bawah layar ke atas, dia akan membuka browser bawaan, seperti ini. Itulah gestur-gestur di Xiaomi yang perlu kalian ketahui. Jika kalian punya gestur tambahan, Tuliskan di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa like, share video ini ke teman-teman kalian Agar bermanfaat untuk sesama Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dan see you